iya teh tarik ya Bisa Wah. Mancing alit, hacit. kayaknya ini, teman-teman. kena kan. Aduh, kharif lah. Harif, nah. ya, uh -huh. ya, letik. Masih, oh, tonton, nah, ya. Letik. Ini yang aku tengah plastik, ya, Mas? Uh. Karena plastik. Anjir, tempat-tempat. Keluar, Leona. Leona, keluar. Eh, tuh. Ketempat, kemudian, mana-mana, menarik, coba, dok? Aduh, ragam, ya, Mas. Ini ada orang-orang, kan. Ini teku maha. Dan ketempat, jadi kurang irung, asal turun dari mana-mana. Nah, Eh jeung henteu. Uh, Urang ka dinya. Eh mana? apa <laughs> apa naek eta teh. <laughs> Belut teh langsung naek ka luhur teh. Eh sok. sok. Sok naha di dinya ge. Tongpo. Sok. Sok. <laughs> sok. Ini kayak gini hmm. teman-teman. Jadi ini Coba teman-teman. Pasangan duet romantis. Ah. Uh, tuh. Kang Antu sama Kang Dedi tuh. Hmm. Tadi udah kelihatan hidungnya teman-teman. Enggak percaya dia oh, katanya jius katanya. Ya, ah, hidungnya udah kelihatan tadi. Heeh. Oh, iya? uh. Tuh, tuh, tuh. mana yang <laughs> kelihatan di lari? Kali lihat tadi, dulunya terpercaya. Tuh, biasa gede jempol suku. Barangkali itu mah di depan. Tuh. ada dulunya lagi Kedepana segede jempol suku. Ini sekitar oh, tadi, oh. kek. Udah, <laughs> urut kamari. Mataknya hoh. Tuh, <laughs> kan, terpercaya. Hehehe, <laughs> <laughs> lumayan ya kan? Eh, ya udah, udah. Udah, udah. Urut kamari, mataknya hoh. Oke, okay. mau celana. Nah, ini udah tadi, teh lain.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 jadi ini tuh peraturannya yang belum Jangan dulu ngerokok. Uh -huh. jangan aduh. Dulu minum, Coba teman-teman disiksa kan oh, kalau kayak gini mah. Tuh. Ayah Andre. Ayah Benar. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Baru temen -temen. jarak satu meter sudah ada lagi teman-teman lihat. Oke. Okay, kita lanjut kita lihat yang nah, depan itu punya subakir. Oke. teman-teman. Kayaknya yang. Dua puluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh di dua puluh tahun, dua puluh Salam dua puluh tahun, dua puluh Dari dua puluh salam dua puluh tahun, dua dari tahun, dua puluh tahun, satu puluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh tahun, dua Jangan kamera kameramen. Oh iya lupa lupa. Ada bagian-bagiannya. Oh iya iya iya iya. Kalau una naja, teman-teman sini. Kalau una naja ah, jangan ah. jangan sampai lupa. Ih, ini kalau serangan? Belut naon? Apa? Badang. Badang. Beneran. Beneran. Tarikano, ya apal. Tuh. Ih, badak. Ih. Iya tidak tarikan apa ya? Bis buku. Tapi kan geregel. Hah? Agregel? Bukakan, bisa, bisa mah bukakeun teh pada gusan ih mantep kan, ngantok alah lepas ya lepas guys lepas masalah Eh lepas. Nah, iya mana sebenarnya. Ah. Rek, nah, nah, Goreng ini ya. Ih, tarikana. Tapi belut sama digoreng kan? Wih. Kecil panjang pisan imah. Ya, Beda jeung Yakin? Beda imah. Hayo, ceun. Uy, uy. Anjing. Naon eta? Eta Mana? Dikini, di di gelang gelangan ini gelang wih ini teman-teman, pas terpulau di mustahil hah? hah? oke gelang bakti, oke gelang gelang eh tak gelang jadi ada penampak ini. eh bukan penampakan ini mah asli original nih ada gelangnya nah apa ngemerahkan sang iya Di dilaan sih. Ah? Ah. Nah, nah, nah. Oh. pisan Udah, yeah. Sekian mah. Gimana dia tadi? Tah, de. De, itu si Lo. De, sip. Oke, teman-teman, ini dia. mau oh, dia mau neger. Katanya mau mau ngopi katanya mah. ngopi. Mau neker dulu, tapi kalau disamber hatinya kumah, ada lima panjang. Eh, ya, tahu. Dia hampir awe bisi Kang Mantap. Ih, ngompol, ngompol. Ih. Ih. Ih. Ih, Ih. Ih. Iya ayam memang eh ayah naonan eh ayah naonan na, na, na, na, na, na, na, na. tapi lain gadok. Emang bukan eh, gadok tapi tapi lain ieu na iya, nah, belutna panjang, nah. Ini belutnya terus wow, wow Kang. Uh. panjangnya beda panjang banget. Oh iya bakal panjang oh, bakal gede deui mah. gede lagi ini mah. Jadi bukan purba. Itu lagi. dilihat dari kepalanya kan ini lain ini. Ini lain bukan. Ini lancip bukan gadok lagi. Kalau yang gadok biasa masih kecil juga udah gadok. Nih kelihatan kan? Uh mantep nah, ini kamera, tapi okay. tarikannya jangan kereke tiluk Okay, Oke, mantap. Silau. Ini tarikannya lumayan. Tapi, Tapi, kayak, kayak belut kecil, eh, kecil. Juga. Terus, lubangnya dari bawah ke atas Nuh. mantap. Teman-teman, ini sekitar berapa? Betul, ada, ini. ada tiga on tidak? Le lebih oh, ya? On, ada ini, soalnya belutnya berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, pakai loncat biar itu, apa, ini, atau, ini, itu, itu, itu Rencananya mau mau istirahat sebentar tadi mau istirahat ngopi dulu Kita eksekusi dulu. Kita coba eksekusi bisa. Datang nah, tunggu coba ya Halus sama. Kabel, kabel, kabel, di, kabel tukul. Tukul. Lah, itu cekas pisan. Cekas pisan. Jelas, Biar penonton apa? Lebih jelas lihatnya. Sip, cekas pisan, Ma. Oke, kita eksekusi gitu. Oke, kita eksekusi saja. itu lu lihat Baru dapat. Ah, itu baru dapat 1 ember tuh. Ini baru turun, teman-teman. Tuh. 1 ember. Baru 1 kurang lebih. Ini baru baru sampai ini tadi, baru sampai. Rencananya mau ngopi, eh lihat-lihat lubang malah langsung ke dalam. Oke lah ini, berhubung Oke. di eksekusinya susah, pokoknya ikuti terus teman-teman. Gimana keseruannya? Dan jangan lupa juga pantengin terus channelnya Kang Deddy. Kita saling support teman-teman. Nanti Oke. linknya ada di deskripsi di channel Lanyar Metot. Dan di kolom komentar lah, nanti dikasih PIN teman-teman. Oke, Oke, mantap, salam satu hobi. ikuti terus gimana keseruannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Nanti subscribe disini nih. Di sini, ya. Oke, Oke sip. mantap. Salam, Beto,